4.2.3. duduk nih jalanan main nyawuk tapi nggak dapat duduk tuh udah gak apa-apa aku liburannya sendirian aja nih guys Let's go.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 nyampe Taichung lagi nah udah apa sih karena hari Sabtu jadi nggak tahu nih, panas. Ya. Nah kalau mau puluh arah ke arah Taing hitam ya kayak gitu langsung dari hotel terus naik udah deket. bukan lagi ya? Biasanya ke Taichung itu aku cuma, kayak eh, pernah sema tahun lalu kesorean, jadi pas jam 5 nyampe langsung ke Taing Itang sampai jam tujuh, langsung balik lagi. Gap -gap, guys, tapi ada yang ini ya, -ya, hmm. kalau hari ini, sepertinya nggak terlalu ramai guys karena masih banyak yang aktivitas juga di hari satu buat gantiin pas uh, liburan yang kemarin gitu hmm. banget ya <laughs> kayaknya aku harus gantiin nih ganti baju juga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 still go Even when there's no hope You can still go I never no man I still go Go, go, single I'll making moves in my Ada ikan Pokoknya lengkap guys Kalian bisa bungkus, bisa makan di sini, bisa juga dikirim ya. Sao area Taichung dan sekitarnya. Oke, okay, kasih. Oh, mau kenalan juga sama Unut, gitu, lagi sibuk. Tapi isi peteknya lagi sibuk. Okay.